Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Tapi kali ini saya berjalan-jalan tidak bersama keluarga, sendirian ke Kanada, terutama kota Toronto. Dan dari Toronto saya pergi ke Niagara, sisi yang Kanada. Saya pernah ke Niagara, sisi yang Amerika tapi itu ada jembatan dan udah beda negara. Kali ini perjalanan saya sendirian gitu ya. Di Toronto pun itu waktu saya ke sana adalah pertama kali saya ke Toronto. Sebelumnya saya udah beberapa kali ke Kanada, yang paling sering adalah ke Vancouver. Pernah juga ke Calgary ya, yang kita di sana bisa melihat salju abadi. Vancouver saya suka karena kontur kotanya yang banyak bukit, lembah Menurut saya, artistik Toronto berbeda lagi. Kota modern, kota pendidikan, dan memang waktu itu saya ke sana dalam rangka mengunjungi komunitas Indonesia di perantauan dan mengadakan seminar keluarga di Toronto. Memang saya sering ke dunia ini dalam rangka seminar keluarga, gitu ya. Jadi, ada yang nanya tuh pak Jarod, duitnya banyak banget tiap tahun ke luar negeri berapa kali gitu, ya bisa empat lima kali. Waduh hebat, bukan hebat saya dibayari istri anak bayar sendiri, tapi saya gratis karena kan saya diundang sebagai pembicara untuk seminar keluarga di komunitas-komunitas komunitas Indonesia di Amerika, Kanada, Eropa, Australia, mungkin sampai 100 kota ada kali kalau di seluruh dunia ini yang saya sudah kunjungi untuk seminar keluarga. Beberapa pergi itu saya kemas keluarga, beberapa pergi suami istri tapi ada juga yang sendiri, gitu ya. Kenapa sendiri? Irit. <guluh> Panitia hanya bayarin buat sayanya, gitu ya. Jadi, tapi kalau itu kota istri belum pernah ikut, gitu bayar sendiri nggak apa-apa, gitu. Saya ikut deh, saya belum pernah kesana, gitu. Begitu udah pernah, ah nggak usahlah, lah, udah pernah, sama kan kotanya, gitu ya. Nah, tapi selain dari soal ngiritnya, gitu, ya, tapi sebenarnya juga ada esensi, yaitu bahwa keluarga atau pernikahan itu disatukan dalam ikatan yang kuat, tetapi tidak harus kemana-mana bersama. Suami istri kemana pergi bersama Ke mal, ke toko, ke warung, sosial, agama Kemana pergi bersama Dan kemana-mana berantem terus Menikah itu dua pribadi yang bersatu Tapi tidak menyatukan keduanya menjadi satu pribadi Dua pribadi bersatu masing-masing tetap masih sebagai pribadi Supaya pernikahan bahagia, keluarga bahagia Masing-masing pribadi harus bahagia Supaya pribadi bahagia Setiap pribadi harus ada waktu untuk dirinya sendiri Namanya me time Nah, tentu me-time-nya berbeda-beda. Ada yang hobinya mancing, mancing. Ada hobinya ngelukis, lukis. Ada yang hobinya jalan-jalan, jalan-jalan. Tapi jangan me-time terus, namanya egois. Karena sudah menikah berarti komitmen untuk menyediakan waktu bagi pasangannya. Dan kalau sudah punya anak, bagi keluarganya. Tapi juga tidak boleh berkorban demi keluarga sampai tidak ada waktu untuk diri sendiri. Orang perlu mencintai diri sendiri, bukan egois dengan kualitas yang bagus, sehingga dia bisa mengasihi orang lain dengan kualitas yang baik. Orang kalau nggak mengasihi diri sendiri, gitu ya, makan malas, tidur, nggak, jel, nggak teratur, makan nggak jelas, <tuh> maka> gosok gigi jarang-jarang, itu -jarang. kan penuh dengan penyakit, mati tidak, kalau tidak, ya sehat, nggak sehat, gitu kan. kalau dia pasti juga tidak akan peduli dengan orang lain. Tapi orang yang peduli dengan diri sendiri, jangan peduli dengan orang lain. Nah, dalam kerangka itulah, kadang-kadang saya pergi itu sendirian, ya, me time Ya biasanya selain dalam rangka ceramah, saya juga dalam rangka taping, gitu ya, program inspirasi di channel yang lain. Karena sudah dari 2009, saya mengisi suatu program inspirasi. Kemana pergi bawa kamera, kemana pergi shooting, gitu ya, dan bikin video klip. Jadi video klipnya bisa dipakai untuk program lainnya, <tum> termasuk program ini. Karena kalau sengaja bikin video klip, waduh ke seluruh dunia, berapa miliar itu dari tahun 2009, gitu ya, udah bukan-bukan juta lagi, udah miliar. Karena udah ratusan negara saya kunjungi. Jadi. Sebenarnya ketika diundang cerama, ya tiket dibayari, pergi gitu Me time, jadi saya sendiri gitu ya, menikmati kesendirian Ini yang perlu saya tekankan, menikmati kesendirian Jadi ketika ibu mungkin nggak bisa ngajak suami pergi ke mall Jangan jangan menggerutu gitu ya, aduh punya suami, kayak nggak punya suami aja kemana-mana sendiri Ketika sendiri, nikmati kesendirian Justru kalau perlu mengobarkan kerinduan karena sedang sendiri Jangan sendiri iseng-iseng hubungi si mantan. Apalagi perginya pulang kampung ke kota si mantan di mana mantan berada. Itu namanya menggunakan kesendirian secara tidak benar. wah Malah merusak keluarga, merusak pernikahan. Ketika sendiri ya menjadi pribadi yang bahagia dan justru mengobarkan kerinduan kepada pasangan, kerinduan kepada keluarga. Ketika anak-anak saya merantau, ke luar negeri, kita pengen banget rasanya kumpul keluarga itu, waduh, senang banget. Makanya kita menjadwalkan acara keluarga dengan mengunjungi kota-kota wisata di dunia ini, gitu ya. Tadi Indonesia ini juga itu udah jelajahi, sehingga itu menjadi kegiatan yang ditunggu. Sama juga dengan pernikahan. Ketika saya pergi seminggu, dua minggu, apalagi, gitu ya. Nanti kebersamaan pulang ke rumah itu sebagai sebuah sesuatu yang dirindukan, gitu. Wah, ketemu lagi, ngobrol lagi, dan bercinta lagi, gitu. Itu sesuatu yang dirindukan, berdua terus gitu. Jangan-jangan waktu pergi wisata pun bosan. Makanya semuanya perlu yang namanya juga sendiri. Saya tidak selalu bersama keluarga. Cuma memang serialnya keluarga. Wah yang banyak di upload yang sekeluarga pergi kemana, sekeluarga pergi kemana gitu ya. Nanti episode-episode selanjutnya saya akan banyak cerita juga mengenai yang saya klipnya sendiri gitu. Ya. Dan jangan ditanya kok sendirian. Gitu. Karena memang nanti akan ada serial mengenai personality, mengenai kepribadian. Inspirasi keluarga masih, ya, tapi akan mendalam mengenai personality kepribadian. Tapi kali ini saya mau ajarkan mengenai menikmati kesendirian. Untuk ada waktu untuk merenungkan mengenai diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, waktu untuk mengobarkan kerinduan, untuk berjumpa kembali keluarga, berjumpa pasangan dalam perasaan yang berbeda karena ada unsur rindu. Seperti orang waktu pacaran dulu, kalau nggak ketemu, nggak ketemu kan rindu. Pacaran bertemu tiap hari, ada lo yang berantem. Demikian juga di dalam pernikahan Menikah adalah bersatunya dua pribadi Tapi tidak meleburkan dua pribadi menjadi satu pribadi Sehingga masih harus ada waktu untuk diri sendiri Dan menjadi diri pribadi yang bahagia Karena pribadi yang bahagia akan mampu membahagiakan orang lain Mitra inspirasi hari ini Sampai jumpa di serial selanjutnya Salam dasyat, bahagia, luar biasa